gimana sih raja dong? Halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Pineska official Oke jadi di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset alex motion guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, lanjut ke preset yang kedua guys Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga ya Oke, lanjut ke preset yang keempat, guys. Oh. Oke, lanjut ke preset yang kelima, ya. lanjut ke preset yang keenam, 6 guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-7 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-8 ya.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 Yo, you Oke, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-12. Oke, oh, okay, lanjut ke preset yang ke-13. Oh, Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14. Oke lanjut ke preset yang ke-15 Kagum saja dari jauh Daripada dia tahu lalu menjauh <Suluh> Oke lanjut ke preset yang ke-16 <Suluh> <Suluh> <Suluh> Oke lanjut ke preset yang ke-17 Belajar menghargai ya Karena cowok sudah berjanji Untuk tidak kembali setelah tiga kali Oke lanjut ke preset yang ke-18 <Sedan> Oke, lanjut ke preset yang ke-19. Oke, lanjut ke preset terakhir itu ke 20, guys. Oke okay, yes, semoga segitu aja berisiknya. semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya